Jika pergerakan Euro CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.439.06 sampai 1.435.69 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.444.51 sampai 1.448.39. Sebaliknya waspadai jika harga Euro CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.43569 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.43024. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 November tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212